Mau ges nunggu-nunggu Datang nasa waktu-waktu Bari pintu Ngadadak te waktu, di mana ajal ges datang Diperpanjang sana, jansa detik pisan, tak bisa ditambah.